Barajoe coba booking tiket nonton teater online. Dulu ini jarang banget ada, atau bahkan sama sekali nggak populer. Tapi sekarang sejak pandemi Covid-19, nonton hiburan online itu menjadi sesuatu yang wajar. Teater online adalah salah satu cara adaptasi yang ditempuh industri seni pertunjukan untuk bertahan. Industri kreatif lainnya juga terdampak pandemi. Musik, kria, fashion, kuliner. Dari usaha yang berskala besar sampai yang skala rumahan, semuanya menghadapi tantangan pandemi. Dan semuanya dipaksa untuk beradaptasi dan berinovasi. COVID-19 memukul keras industri hiburan tanah air dan juga dunia. Akibat PSBB dan berhentinya operasional bioskop, badan perfilman Indonesia memperkirakan kerugian di sektor film karena pandemi ini mencapai triliunan rupiah. Meski new normal diperlakukan, belum ada kejelasan pasti atas nasib para musisi. Khusus untuk para pelaku ekonomi kreatif, saya mohon untuk aktif terlibat dalam membantu pemerintah untuk menghimbau masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini. Dampak pandemi jelas dirasakan di semua lini, termasuk industri kreatif. Data Kemenparekraf menunjukkan 98 pelaku industri kreatif terdampak pandemi. Kerugian yang dialami besar. Contoh. Ada 234 acara seni, mulai dari konser musik, produksi film, sampai pertunjukan dan pameran seni harus batal. Koalisi Seni Indonesia juga mencatat, setidaknya 58.000 seniman terdampak pandemi. UMKM sektor industri kreatif juga kena. Karena aktivitas masyarakat harus dibatasi demi kesehatan, kerugian finansial tidak bisa terhindarkan. Pandemi jelas menghadirkan tantangan tetapi juga menghadirkan peluang. Apa itu? Digitalisasi. Kita lihat industri game. Subsektor industri kreatif ini justru meningkat. Di Indonesia, industri game tumbuh 10 hingga 20% selama pandemi. Kata Kominfo, selama pandemi pemakaian internet naik tajam hingga 40%. Aksesnya dinominasi kawasan perumahan. Artinya, karena di rumah aja, banyak orang makin nempel sama gadgetnya masing-masing. Apakah itu buat kerja, bisnis, atau main game online. Saat ini sudah lebih dari 8 bulan sejak virus corona melanda Indonesia dan dunia. Makin banyak pelaku usaha beradaptasi, memanfaatkan platform digital untuk promosi atau jualan, apakah itu lewat website, medsos, atau marketplace online. Dunia seni dan hiburan juga sama. Teman-teman sineas dan juga musisi kini menggelar pertunjukan seni dan konser secara online. Saya jadi nggak sabar nonton teater online yang tadi tiketnya sudah saya beli lewat perkembangan teknologi, digitalisasi jadi keniscayaan. Pelaku ekonomi kreatif mencari peluang di dunia maya, merombak strategi produksi, promosi, penjualan, sampai distribusi lewat platform digital. <tik> Yes, balik lagi di anaknya Diobrolin. Tapi kali ini kita akan ngomongin tentang dampak pandemi pada industri kreatif di Indonesia. Karena kalau bisa bicara tentang pandemi, kurang lebih kita sudah hidup di tengah-tengah pandemi ini lebih dari 8 bulan. Nah, bagaimana kemudian kita beradaptasi untuk memastikan roda perekonomian ini terus berjalan? Dan kita akan bicara spesifik mengenai industri kreatif, saya nggak akan ngobrol sendiri saja. Tapi tentunya ada beberapa narasumber untuk membantu diskusi kita kali ini. Yang pertama ada Pak Nil himam yang merupakan deputi bidang ekonomi digital dan juga produk kreatif Kemenparekraf. Ada juga Joko Anwar, seorang filmmaker. Ada juga Mas Wendy Putranto, co-founder M-Block. Dan narasumber keempat adalah Mas Adrian Hafiz, CEO dan juga co-founder kolaborasi. Selamat, sorry semuanya. Apa kabar? Selamat <laughs> sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Sore. Sore. Sore. sore. Mari kita diskusi nih tentang bagaimana industri kreatif selama ini menghadapi pandemi dan juga akhirnya harus beradaptasi mau nggak mau. Mungkin saya mulai dulu dari Joko Anwar. Joko, bagaimana dampak pandemi pada industri film gitu ya? berarti Industri film selama ini? Uh, praktis berhenti ketika pandemi sedang uh di puncak-puncaknya dulu ya uh, Maret awal sudah berhenti produksi berhenti dan bioskop juga tutup uh, setelah PSBB uh, selesai atau setelah ada periode di oleh pemerintah ada beberapa teman yang uh, berproduksi film dan tentunya ini uh, juga berbeda cara syutingnya ada protokol kesehatan yang harus diikuti dengan sangat-sangat dengan disiplin, uh, tapi itu juga masih uh, berpengaruh sekali karena seperti yang kita ketahui moda distribusi yang terbesar selama ini adalah bioskop dan bioskop uh, baru saja dibuka setelah lima bulan tutup, tapi itu, tapi itu juga sangat terbatas kapasitasnya. Kalau dalam setiap tahunnya biasanya sebelum pandemi kita berproduksi, film itu yang dirilis di bioskop, film Indonesia sekitar 100 35 judul tahun ini cuma ada 50, 68 judul yang rilis uh, film Indonesia kalau tadinya 135 rilis di Bioskop sekarang dari 68 judul film yang uh, dirilis di Indonesia itu bisa dibilang sekarang uh, setengahnya dirilis di uh, oTT platform ya streaming platform. Nah untuk bioskop sendiri, cara menghitungnya adalah jumlah penonton sekarang yang masuk ke production house atau masuk ke kantong produser itu sekitar 18 ribu sebelum pandemi. Jadi kalau misalnya ada 100 ribu penonton berarti yang masuk ke kantong produser itu sekitar 1,8 miliar. Jadi kalau misalnya produksi filmnya 2 miliar masih rugi 200 juta gitu, itu-itu kan seperti itu. Nah sekarang OTT Platform sudah ada yang berani membayar satu film itu sekitar 6 miliar. Jadi kalau misalnya kita produksi film 4 miliar masih bisa untung 2 miliar. Kira-kira gambarannya seperti itu dari segi bisnis. Oke, okay. uh, itu kan kita. tadi dari industri uh, kreatif di bidang film gitu ya, kemudian di sini kita juga ada Mas Wendy, Uh, yang memang uh, salah satu co-founder dari M-Block. Nah, M-Block itu kan banyak banget gitu, bentuk-bentuk industri kreatif uh, yang ada di M-Block tuh, Mas Wendy. Dampaknya ketika pandemi ini ada, kemudian ada PSBB yang cukup strict gitu, tempat-tempat harus ditutup. Coba ceritakan, uh, ilustrasikan kepada kami dampaknya terhadap M-Block. Mas Wendy. Oh, dampak M-Block sendiri ya, sebagai sebuah venue, bisa langsung kita lihat hari ini. Kebetulan saya ada di Supply House, di mana tempat ini sudah lebih kurangnya 7-8 bulan ya, kosong gitu. tidak Jadi ketika pandemi pertama kali mulai terjadi di pertengahan Maret, itu kita langsung tutup di 16 Maret waktu itu. Tempat buka lagi di bulan antara Juni sampai September uh, itu kemudian akhirnya tutup lagi satu bulan dan uh, baru buka lagi nah setelah ditutup sampai sekarang itu ada sekitar 68 show yang dibatalkan atau di reschedule dengan total kerugiannya itu 2,5M untuk showbiznya aja ya kalau dari sisi penjualan Canonnya sendiri Uh, semasa ditutup ya rupiah besar gitu pastinya. Ketika mulai dibuka, di Juni sampai September itu 70 persennya, omsetnya itu turun. Jadi tersisa hanya tinggal 30 persen dari penjualan makanan dan minuman di emblem. Gitu kira-kira. Nah, uh, Pak Nil, ini kan kalau ngomongin pandemi gitu ya, ini kan jadi uh, problem bagi semua stakeholder untuk untuk dihadapi bersama apalagi pemerintah Indonesia juga tentunya punya interest gitu uh, untuk menerus atau menjalankan terus roda perekonomian nah teman-teman ekonomi kreatif ini kan kalau kita lihat ya juga terdampak dan susah gitu Pak Anil kira-kira uh, bentuk bentuk-bentuk bantuan apa yang pemerintah atau dukungan apa yang pemerintah selama ini berikan gitu untuk memastikan bahwa industri kreatif ini terus jalan gitu pak. Jadi tadi yang disampaikan oleh baik Mas Joko maupun Mas Fendi tadi benar sekali yang terdampak biasa, yang terdampak besar itu kalau dilihat akhirnya yang dua hal yang tergantung dengan yang berkaitan erat dengan pariwisata dan yang berkaitan erat dengan kumpul-kumpul nih. Nah selama ini memang yang akhirnya uh, kita uh, lakukan ada beberapa hal Jadi kalau yang fashion kemarin kita di awal-awal pandemi itu uh, mencoba mempivotkan terutama UMKM yang di bidang fashion untuk membuat masker misalnya Jadi ada gerakan masker uh, termasuk, termasuk kita buat gerakan masker uh, kita beli dari para UMKM tersebut Uh, kemudian yang berikutnya ada kalau dari seni pertunjukan karena termasuk yang terdampak berat seni pertunjukan itu pas uh, menteri pernah menyampaikan bahwa karena kita pertemuan sekarang modelnya sistemnya adalah uh, online atau hybrid harus menggunakan uh, apa namanya teman-teman dari seni pertunjukan untuk membuka acara. Uh, kemudian yang lainnya ada juga di seni pertunjukan juga seni musik atau ada ada program kemarin gerak. Uh, berkreasi dari rumah. Jadi ada ngamen dari rumah, ada nulis dari rumah. Itu tujuannya untuk memberikan eh, apa namanya si uh, cash forward lah buat temen-temen ya. Untuk uh, dari sisi yang musik apa Kan uh, apa namanya diberikan semacam reward untuk mereka berkarya dari rumah. Itu beberapa yang dilakukan man. Pelajaran berharga dari dari pandemi. Dimana ketika kita syuting film semuanya lebih